Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Doa ketika hujan turun Allahumma sayiban nafi'an Artinya, Ya Allah turunkanlah pada kami hujan Doa ketika hujan reda Mutirna bifadillahi warahmatihi Artinya, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kewajiban menuntut ilmu Talabula'im faris dotun ala kulli muslimin Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim Hadis kemuliaan islam Dinnadzi na'indallahil islam Sesungguhnya agama yang diridoi di sisi Allah hanyalah islam